Ya Salian Baik Ya kolam guys Baik Ya dari kota, guys Dan sudah 9 ekor Kena guys sudah 9 ekor Come yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk Sahabat panel fishing Diharapkan untuk Tetap support channel Atofan Hosten Jadi di sini saya merekomendasikan bahwa Rekan saya Atofan Hosten Sudah mempunyai channel youtube sendiri Jadi untuk kalian yang ingin Melihat video durasi 10 menit Sekarang Kami akan merekomendasikan Ke channel Atofan Hosten Untuk Versi lengkapnya dapat Anda saksikan wow. di channel Setia Anda, yakni panel fishing. Oke, okay, silahkan menonton. Semoga Anda terhibur. Bye bye. ini namanya bakar ini yang besar. o pessoal se inscreve Apa saja yang diperlukan jika ingin keluarkan tali perut ikan? Hey. Arjul, kenapa yang kah? Tuli kacu, dimaisih. Kok tanya nih, anjing. <laughs> Arjul, sudah berapa tali perut yang kau keluar tadi? Berapa? 50 ekor. 50 ekor, wow. Sehari? <laughs> ini koki kita guys saya kalian yang tukang cabut kerutikan cabut yang enggak itu ay hahaha ini sudah capek dan di sana lagi strike nabokap. saya dilihat kita Jum kita jum, kita jum. Ini sudah mendudukan waktu jam 10 malam. Tonanya masih lumayan, masih mau makan di upannya kita. Yang lain pada rebahan. Dan yang sebelah sudah tidur duluan. Sampai <tuh>, ya. <tuh>, Tuh lah, jauh dong keola. Ini yang suasana di dalam rumpunnya. Apa sih akan berani ke bokap yang lagi strike tunah. Strike. banyak guys, bisa? Kita kita ambil dari jarak jauh saja ya mantap ueheh strike ueheh mantap wasti tunanya sudah dini atas serumpo. dia kait mati oke kita beralih ke dalam rumpun lagi suasana di kamar. Gaspar masih tidur. Gaspar, kau sudah tidur apa? Oh dia tadi sudah tarik empat ekor tuna, jadi dia sudah kecapean juga dan paginya juga dia sudah tarik 5 ekor. Gaspar itu namanya itu kau. Gaspar, kau punya hp kah? Oke. Okay. Oke lagi Gaspar tuh ada rasa rasanya, ya, Hei Arjun Strike Oke, okay, Pemirsa Bisa dilihat sekarang Ini Kakak pupu lagi strike, Tuna Besar Sekarang sudah keringatan Bisa dilihat, bisa dilihat Jangan salah, ya, Pemirsa Bukannya kita tidak pakai baju, karena malam itu panas. Kalau kita, kalau nggak pakai, nggak pakai apa ya? Nggak pakai ya? Begitulah. Oke, okay, strike. Oke, okay, tuh, nah, mantap, guys! Mantap! Hey. Oke, okay, mantap. Mandil. Hey. Oke. Okay. Mantap. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di channel channel tarik terus semua deh <tuk> <tuk> 9 wow. bulan sama tutut kembar 5 oke guys lihat cara tarik tuna perut. <laughs> yang lagi fokus narik yellow bean tuna ini kalau di kilot mata bol <laughs> Ya. Selamat 14. Mirai Oke, karena dia sudah memutuskan saya punya pemberantuan oke sahabat panel fishing ataupun penhosting ataupun sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jika predator satu ini selalu meresahkan para nelayan ya oke jadi sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Bro Ato ya jadi sengaja kami menangkap hiu ini untuk memberitahukan atau sebagai alarm bagi para hiu banyaknya nelayan yang di sini menangkap predator yang di bawah laut. Kemudian kami apabila melepaskan hiu ini atau memotong nilon dari handline kami, maka kami akan dengan pemberat dan assist hawk dari handline kami karena anda ketahui di tengah laut susah untuk mendapatkan itu semua makanya kami tetap harus menangkap hiu ini dan mengeluarkan assist hawk ataupun mata kail di dari mulut, mulut mereka dan mohon maaf apabila agak terganggu dengan musik karena Para nelayan memancing dengan hiburan musik yang mempunyai copyright. Jadi makanya di sini saya harus menjelaskan kepada pemirsa bahwasannya ketika ada hiu, ini adalah hama di laut. Maka dari itu kami harus mengangkat hiu ini sampai ke permukaan. Jadi dapat Anda lihat di sini bagaimana cara nelayan Gorontalo ini menarik ikan sampai ke atas atau ke dasar, dan mereka akan menahan atau mengikat hiu tersebut di rompon kurang lebih durasi 5 menit untuk mengeluarkan asis hok di mulut dari hiu ini dan kami akan melepaskan kembali mungkin itu adalah alarm agar supaya mereka berpindah tempat dan pasti mereka akan keluar berpindah tempat karena di sini ada nilaian ataupun ada jebakan bagi mereka. Oke, selamat menonton. Semoga Anda terhibur dengan channel kami. Dan salam lautan. Kal dia kelilingnya, <San> <San> Oke okay, kita dapatkan, alhamdulillah. <San> petahu abolali double double oke okay. okay. harus hati-hati untuk untuk mendapatkan hiu ini Oke guys Selamat malam Manel Lihat syarat kami belum mendapatkan tuna, Karena belum berajeki Tinggal kepalanya doang guys Lihat ya. Ini dikarenakan Dimakan oleh hiu Lihat ya, Dimakan hiu guys Ya Mungkin hari ini belum tapi Ada juga yang Sudah berapa hari Di tempat Di Falca guys Punanya Oke strike lagi oke sedikit lagi kita akan lihat yellowfin tuna lagi Guys. Kita beralih ke belakang Ada putra Gorontalo sedang mancing juga. Ini adalah kok ya guys Jadi apabila dia mendapatkan tuna Itu adalah gaji tambahan bagi dia Akan tetapi merek Biasanya dia hanya mendapatkan 100.000 dari setiap mancing, ketika pemancing Ada 10, maka Hasilnya adalah satu juta Makanya dia harus Mencapai target untuk Mendapatkan Tuna ini juga That's a good man, Waduh, mociel kawan-kawan, jadi sangat memprihatinkan nasib dari koki kita malam ini. Oke, kita ulang di lain waktu. Mata bola, guys. Hah. Mata bola. Di depan ya. Ada yang kurang kekurangan kisi dengan bayi sih sama sama wasudara do orang cuman Cipraho. sama cet perahunya sama rada ketok ini bar-bar kakak ade do orang cuman <laughs> yang satu <laughs> yang satu ini wes yang satu perangan kecil <laughs> ayo big Mantap. Kalau ada ram mumpon ya, ai ini jadi, enggak rugi lo untuk subscribe di channel atau pan Karena di konten ini setiap menampilkan para pemancing tuna yang pandas Walaupun kekuatan kecil badannya padanya atau kenapa Lihat Cara tariknya unik Lepat, Ini Juragan Milo Tuh Eh, cirakan ini. <laughs> <laughs> okay. ini. Jangan Mana? Oke, okay. Dengan dulu. Jangan jangka dia lah Jangan jangka dia lah Jangan masak polo teh Pantai itu pambang buat Ok, pambang buat apa ke Santai Santai, bapak ciring kan lah yang kuat ini Kuat ini Aku matang Kimmaisih Kimmaisih Keras bapak bapak apa? Nah, dilihat doang ya. Harus pakai galang ini kaki. <laughs> Pameran kita. <hita. buk> Pak Kuranti kalau mau pohon boleh untuk dulu mati. ke matri ya guys ke <guluhkan> guys kalau dikawin sudah mau smasher lagi kasih pak aku gak sedikit saja kecil, sih. air ke apa atau mau buram atau menonton ini tuh nanya si MP saya sudah keringatan juga, alhamdulillah nanti ini saya tarik juga saya ikut -ikut tenang, kalau hanya ikut-ikut tenang guys. ringan gampang ganti Gampang atau? sampai lampu us <tuk> sampai lampu Merlin nah, <tuk> Bantung, oh, langsung, langsung, langsung, langsung, tinggal <laughs> lagi guys. Siapa yang marlin? Sebelum kail, wah, namanya jadi itu sempurna. Saya bilang, "Walaupun ada di tiup, sempurna." Saya bilang, "Walaupun ada di tiup, sempurna." Saya ini lahir malam, bukan Tuna ya lahir malam lahir malam lahir malam. malam ini <laughs> gak gampang untuk menaklukkan lahir malam ini guys monster <laughs> <huhuh>. oh. Oh. Oh. monster malam Tonton dulu ya. Mana oke oh, kakak, oh, oh, guys Termai, okay, besar dia guys. Hu, ukuran ini sangat mengecewakan saya. Walaupun bukan tongkat, tapi tarikannya sungguh luar biasa, membuat saya ngusnesan juga. Deh, biar sudah. Ini layar malam atau layar babi, mantap. kita lihat guys orang yang capek <laughs> capek habis mancing Ini <laughs> terdampar di kita temukan di... Di... di rakit guys ini dia sedang tidur mari kita lihat dia tidurnya nyak guys temannya lagi terdampar di sana wahare <laughs> Ini kita di atas rumpon Di atap Ya mari kita lihat Ini kita hanya mengandalkan Mencing malam, tapi ikannya tidak makan. Jadi istirahat dulu. Oke siap satu dua. Welcome to my back to channel my panel fishing. Sekali lagi ikan momar sudah dijaring dengan jaring tradisional. ya sudah banyak sekali. Kalian sudah lihat dan sampai membutuhkan. Ini mau mar banyak sekali memar. Ini bokap yang turun tangan. Jadi ada lagi harga harga berapa guys 5000 saja 5000 untuk wilayah sorong Rp5.000 ini eh seringnya ini ramu, eh, <laughs> ini ramu eh, paling sering <laughs> Bundol lalu ladu bundol wahulek pertama pepaya nando dalam serakit, tuan rumpon, tuan rompon ha kami halo guys eh halo guys Jawab motil. Oke, okay, kita ya. ke depan lagi. Nah, uh. ya, harga musim ini. Eh. ini sudah banyak di sini. Lihat, ya, melimpah. Ini dirakit saya ini. Ha, <laughs> tetap roh itu roh <silahkan> lah. <laughs> dirakit saya. <laughs> la rakitlah pongo <MP2> ini ada MV punya ikan muar banyak kita <sukur> padan dan kita akan es di sini mana itu Aduh Assalamualaikum. Allahu Oke okay guys, momar, momar segar. maremu Bermadre-mu mo marsegar 4000 gotong royong untuk mengeluarkan nomor di jaring dan Kemar sekarang gunting-gunting, oke okay? lihat banyak ikan di Papua melimpah. temos temos Tidak tinggal deh. Falto loh, ada. Eh, kamu sampai lalu, panen, panen, panen ikan mau. sekarang, sekarang. <laughs> ini Kak, ini rumpun kalau tidak di oleh kapal jaring ya. Jadi hanya pakai jaring biasa saja. Ala nilaian Gorontalo. Oke. Okay. Lihat. Jaringnya tinggal kita putus-putuskan saja. Ini harga berapa? Mau pesan berapa? Mancing baru, ya Mancing baru yang hilang kemarin. harga harga, harga 10.000, 10 sudah ya? 10 ribu. <laughs> ah, itu harga. Kasih lihat di sini harga berapa ini? Harga 20. Kasih lihat di sini, Oma. Eh. <laughs> harga berapa? Kita puluh ribu. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Di belakang masih juga ada yang keluar tali perut, nah, hey, hey. <laughs> di sini kita sibuk sendiri-sendiri. Di sini ada paceos masing-masing, ini. ini. Oh, yang di sini juga masih keluarkan saliter tertua yang saya dapatkan. Ini pakai pita merah atau van hosting. Kalau ini yang paling besar, argalparo, medang, lelaki batarwe. Sudah lama. Oke, okay. okay. kita akan ke depan lagi lihat semua Yo, apa kita mau lawit, mau kamera bukti? Bokab bilang pinya dulu, mandikan. <tuk> kenapa <tuk> <tuk> <Badi> kan. <tuk> persetujuan dari dari Bokap? <tuk> Oke, kita ke depan lagi. Ya, sini ada cumi untuk mancing tuna juga, cumi. mas tarik kunatarnya banyak. Berbatang, guys. Berbatang. Ini juga batangnya <laughs> Ini batang guys. Ah, Ini sini. Ah, harga 20.000. Oke. Ini tinggal gunting nih. soal bikin apa lagi like, kalau masih utuh boleh soal okay. harga berapa itu om Yosef? gente que va lo mau kasih cuma Endi Itu ulang kita, mau acting Celengan Tasian <tose> celengan ini Celengan ini Allah oleh orang Celengan aja Ayo ini bawa Oh, ini sudah sarat dengan tuna guys. Alhamdulillah muatan kali ini hampir ruatan tuna ya. Dan pertama kita turun melaut pakai penampung ban. Saatnya kita nyampe di Sorong dan alhamdulillah di rumpon fever kita sudah dapat rezeki dan muatan tuna kami sekitar 50 ekor dan bisa dilihat juga penampung yang di depan kita juga sudah syarat dengan tuna guys lihat syarat guys ini tonton yang dimuatnya ya Alhamdulillah tunanya makan rame Ya lihat bisa dilihat Sudah sarat sama tunan-tunanya ya Bayangin kalau cuaca buruk Manjo